Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengoli perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya ada unggahan spesial banget para sahabat ya ini kabar spesial buat kita semua para fans Kita lihat para sahabat ya unggahan ini tentunya luar biasa Ini momen ketika Lesti dan Rizky Bilar bersama Alma Belenata para sahabat ya Tentunya Dede dan Abang Bilar ini lagi belajarnya suana anak persahabat Ya aduh, makin penasaran dan makin gak sabar para fans tentunya Menunggu Leslar Junior tiba persahabat ya Pastinya bakal cute dan sangat menggemaskan. Dalam lesingan tersebut juga tentunya Dedek Lesti Sangat kuat banget persahabat ya Menggendong Amabil Luar biasa banget mudah-mudahan mereka selalu diberikan Kesehatan dan kebahagiaan amin ya robbal alamin dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sebuah unggahan spesial Ini tentunya spesial banget buat kita Yang mana ini adalah momen suasana malam hari ini persahabat ya Tempat acara lamaran Lesti dan Rizky pilar Dengan suasana yang sangat dingin Luar biasa persahabat ya makin gak sabar Menunggu besok persahabat ya untuk menantikan menyaksikan bersama-sama Tentunya acara sakral lamaran Lesti dan Rizky pilar tentunya para fans deg-degan banget sahabat ya ada sebuah komentar dari akun Taris Karbali situ mengatakan yang dilamar siapa yang ngelamar siapa eh yang deg-degan malah saya benar-benar gak sabar nunggu besok tuh sahabat ya kita lihat dari para fans tentunya makin gak sabar menunggu besok untuk menyaksikan secara langsung tentunya dalam Acara sakral pelamaran di dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan acaranya selalu diberikan kelancaran dan tentunya kesuksesan. Amin ya Alamin. Dan berikutnya para sahabat ada vitamin bahagia langsung yang diberikan. Para sahabat, ya kita lihat aja baru saja tentunya di channel Youtubenya Rizky Bilar diunggah vlog terbarunya. Para sahabat ya, bersama di DLSI Kejora. Lumayan cute banget nih vitamin malam minggu yang kita dapatkan. Survei lokasi lamaran. Wow, luar biasa, pak sahabat ya! Silahkan yang belum mampir, tentunya langsung ke channel YouTube-nya Bang Bilar. Di situ ada video terbaru yang mana tentunya bersama calon istrinya untuk mensurvei car... Untuk survei lokasi lamaran, para sahabat yang luar biasa, mudah-mudahan malam ini juga kita mendapatkan Cidukan langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Informasi di malam hari ini, para sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Belum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.